Selamat berjumpa lagi pelajar fisika Kali ini saya akan memberikan jawaban untuk gambar Dua balok A dan B yang ukurannya seperti di atas Nah, kita harus tentukan dulu bagian kiri dan bagian bawah Bagian paling kiri berarti batasnya di sini yang paling bawah otomatis berada pada bagian delapan meter sehingga A tingginya harus dihitung dari bawah dan A letak X nya juga harus dihitung dari paling kiri jadi bukan hanya empat yang dibagi dua tapi juga perhitungkan dua kotak yang sebelumnya maka untuk bidang A panjangnya ini adalah separuh dari empat itu berarti 2 ditambah dengan 2, 2 meter di depannya nah berarti dia tepat 4 meter itu adalah jarak X1 nya kemudian Y nya separuh dari 3 ini berarti 1,5 ditambah tinggi dari bawah yaitu 6 untuk A dengan sisinya X-nya 4 dan 3, ini untuk menghitung luas kemudian bagian B X-nya 8 Y-nya 6 maka X-nya separuh dari 8, yaitu 4 dan Y-nya separuh dari 6, yaitu 3 nah, dengan demikian X0-nya adalah XnAn dibagi am y adalah sigma ym dibagi sigma n tiga koma